Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesnar tentunya. Baiklah persahabat Lesnar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Lagi-lagi tentunya banyak sekali kabar yang menghebohkan kita semua. Warga konoh persahabat ya, soal kabar miring tentunya terhadap idola kita, Lesti dan Rizky Pilat. Untuk yang pertama, persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari sendal putih skor bir ya ini info bahwa barusan nih persahabat ya katanya lihat TV KPI Jatim meminta Leslar yang Kasiri untuk minta maaf kalau enggak mau dilaporkan ke polisi. Jadi nih ya, semua yang udah pernah nikah siri se-Indonesia Harap meminta maaf ke KPI Jatim Kalau enggak dong kos, kesana minta ke mereka ya Ngakak hanya di Indonesia, aduh ini ada-ada aja persahabat ya berita Tentunya KPI Jatim katanya meminta Leslar yang nikah siri untuk langsung meminta maaf persahabat ya. Kita lihat di kalimat kes yang dituliskan dalam postingan tersebut yang merasa hayu minta ongkos sama KPN Jatim buat ke sana mereka ini kerjaannya apa sih bingung soalnya sampai ngurusi rumah tangga orang katanya tuh Dan kita lihat juga banyak tanggapan dan komentar dari para fans ya dari akun Instagram Hunisa mengatakan pokoknya Bilal sama Lasyi jangan mau kalau disuruh minta maaf mereka gak salah Tuh buat apa juga di persahabat yang meminta maaf orang gak salah mereka nikah secara agama Tentu saja sebagai fans sejati doakan support mereka persahabat yang terbaik Dan berikutnya juga persahabat ya ada kabar yang membanggakan untuk kita semua Dari kakak Bilal dan dari alasnya gejoran persahabatnya kita lihat Bismillah Alhamdulillah kakak Bilar ini resmi melaporkan haters persahabat ya wow biar merasa jera. tentunya haters sudah resmi tentunya dilaporkan ke polisi persahabat ya yuk doakan mudah-mudahan tentunya semuanya dilancarkan semuanya dipermudah agar haters dan netizen yang selalu nyinyir yang memfitnah biar merasa jerak diunggah kembali oleh akus mental putih Bilar kalimat kan pun dituliskan Bismillah, semoga semua urusannya lancar Buat yang suka head comment, hati-hati ya, siap-siap Siapa tahu nama kamu sudah ada di daftar Tuh, persahabat ya, hati-hati Menggunakan sosial media, apalagi komentar-komentar yang menyudutkan Dan memfitnah persahabat ya Pasti kalian siap-siap terciduk Karena idola kita, ini Tentunya tidak hanya tinggal diam Banyak sekali tim yang mengurusi haters dan tentunya netizen yang selalu mau fitnah yang selalu iri dan syirik apalagi mencari sensasi kepada Lesti dan Rizky Pilar. Dan selanjutnya persahabat ya, kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali respon juga yang diberikan dari akun Instagram Abdul Majid Badriyah. Kayaknya udah banyak ya akun haters masuk list terlapor Semoga mereka dapat hidayah dan jera sehingga menggunakan sosmed dengan benar Amin mudah-mudahan dapat hidayah persahabatnya Biar nggak menyakiti hati orang lain dan selanjutnya kita juga mendapatkan vitamin bahagia nih dari unggahan Kak Judika ya Masya Allah di sini ada sebuah postingan kakak dan dedek Lesti Yang mengucapkan selamat nih untuk lagu terbaru dari Bang Judika Bersahabat ya so sweet, cute dan sangat romantis ya Dede dan kakak bila di dalam mobil Dan ada kalimat caption yang dituliskan juga Thank you brother tuh bersahabat yang Lesti Kejuara Rizky Bilar. Ucapan dan doanya maju terus musik Indonesia. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu banyak orang-orang yang mendoakan yang terbaik dan selalu mendukung hubungan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Kita merasa bangga, merasa bahagia bahwa banyak sekali orang di luar sana Terutama orang-orang yang sangat baik Mendukung Dedek Lesti dan Kakak Bilar Tetap optimis, tetap kompak dan tetap solid selalu mendoakan Mendukung, mensupport Dedek dan Kakak Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini persahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya